Tonton sekarang terbongkar tangisan uas di balik teguran Jokowi. Ahok bongkar somat ulama palsu. Ini akunnya Johannes Leon. ya, Johannes Lyon. Nah coba kita putarkan sedikit ya. Nah di dalam uh, video ini ya di dalam videonya dia ini, kalau kita lihat ya banyak komentar-komentar miring. Uh, terkait Ustadz Somad ya. Ah. Nih, kenapa orang seperti Somad enggak ditangkap jelas dia nyari nyuri lagi. Waduh, ajaran apa nih? Nah, ini ya. Ini dari RU. Ah, jangan ya, dari RU ini ya, RU. Jangan berteman yang kafir tetapi kenapa muslim mengisi Eropa bukan ke negara muslim aneh-aneh. Nah, lanjut. Nah di dari Dexing kalau buat konten itu yang bermanfaat bukan membuat berita dan nyinyir orang lain bung. Nah oke okay, kita lihat dulu di mana ini kontennya ini ya. Bagaimana jika orang Islam eh uh, makan dari gaji bekerja kaum kafir diatur setiap waktu perintah mereka salah nggak? Lanjut ya dari Sulastri semua ciptaan suatu sama tidak ada perbedaan. Dari Fatridela siap tempur perbelah ulama hidup mati untuk ulama karena ulama penuh dakwah baginda Nabi Muhammad daripada sembar siap bela ulama dari Simon kalau ada berarti yang ada jamunya nah ini telah, terus lanjut ya kalau luka mobil di sebelumnya yang imam pale itu artinya luka dibalut terus diplester bukan salib bos itu dari Yoyok Nenimus Neni musneni, Yesus Tuhan nya manusia Ah, konten begini yang aneh ya, logika dari mana? Oke, okay. ini lanjut terus ya. Orang gila memang ngomong begitu. Liung ini, kalau bikin konten, nggak sesuai judulnya, hanya beda berita basi. Ayah, ah, betul. Jadi, kalau kulihat ini ya, ini tuh nailnya. Ini tuh nailnya ya, tulisannya di situ di depan Jokowi. Somat menangis. Nah faktanya tidak ada itu Ustadz Abdul Somad bertemu dengan Pak Jokowi Kemudian menangis di depan Pak Jokowi tidak ada Ya ini itu penelitnya ini kawan Nah kemudian dikasih judul Tonton sekarang Terbongkar tangisan uas dibalik Teguran Jokowi Ahok bongkar Somad ulama palsu Ah siapa bilang Ustadz Somad ulama palsu Bu, itu bukan ulama palsu ya Ustaz Umar bukan ulama palsu Nah, nah ini ya konten-kontennya ya Ini nama akunnya Johannes Leon 1,2 juta subscribernya ya Nah ini beberapa ada kontennya ini Nah ini kalau ini kalau saya lihat Ya ini kalau saya lihat konten-kontennya yang dibuat oleh e. Johannes Leon ini ini saya sampaikan meresahkan. Ya meresahkan karena apa? Judulnya. Judulnya beda. Dituklannya beda dengan isinya beda. Seperti yang video ini ya. Seperti yang di video ini yang tadi. Yang judulnya itu. Itu saya sudah tonton videonya. Dan itu berbeda dengan judul. Tidak ada dalam video itu menjelaskan. Ustadz Ablus Soma Menangis. Disanya hanya dibahas tertek. ceramah-ceramah beberapa Ustadz termasuk Ustadz Abdul Somad termasuk ade Armando ada di situ Nah kalau kuliah itu video ya kalau saya setuju di Indonesia tidak ada khilafah di Indonesia ada Pancasila ya jadi kita kepada Pancasila kalau isi videonya ya kita tetap Pancasila dan di sini saya juga berharap kepada siapapun Ayo kita tidak perlu menjelekkan agama selain agama yang eh, yang kita anut Sibuklah, sibuklah mendalami ajaran agama kita masing-masing, kemudian praktikkanlah dan media nyata. Ya, jangan kita sibuk mencari kekurangan agama orang lain. Akhirnya juga tidak bagus, maka di sini saya mengajak kepada saudaraku, ayo, agar tetap terjaga persatuan Indonesia. Mari kita mendalami agama kita masing-masing Keyakinan kita masing-masing Kita perhatikan dunia nyata Dan tidak perlu saling menjelek-jelekkan Itu kalau itu pesan saya ya Cuman yang saya di sini Sesalkan kenapa ini channel Ya judulnya Pukneilingnya Berbeda dengan isinya Ya jadi tidak ada itu Tidak ada ya Ustadz Abdul Somad Mau nangis di Pampajowi tidak ada Kemudian disebut Utal Abdul Somad itu ulama palsu ya bukanlah bukan ya ya baik saudara-saudaraku kita tetap doakan semoga ulama kita ustadz Abdul Somad ya telah senantiasa diberikan kesehatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal dan saya mengajak kepada semuanya seluruh tokoh agama di negeri ini ya yang namanya tokoh agama adalah mereka-mereka yang lebih memahami, lebih mendalami, lebih menguasai ajaran agama. Ya tokoh-tokoh agama di Indonesia, baik tokoh agama Islam, ya Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya Kristen ada dua ya, Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Ya agama Hindu, keyakinan, kepercayaan lain, ya kita doakan mereka-mereka mereka semuanya, agar tokoh-tokoh agama ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rezekinya lancar. Ya, sehingga mereka semua dengan mudah untuk menyebarluaskan keyakinan yang dianutnya. Nah, ini saja kawan, ya tetap semangat. Yang sekali lagi untuk pemilik channel Yakung Yohanes Leong, berhentilah membuat berita-berita hoax yang seperti ini. Berhenti bertobatlah, ya karena ini bisa mengucap pola persatuan Indonesia. Nah, kalau lihat komen-komennya tadi ini, Akhirnya muncullah komen-komen seperti ini. Ya. Ya, jadi jangan mengadu domba ya, Johannes Leon. Jangan mau mengadu domba, ini kan mengadu domba kamu nih ya. Ya, jangan jangan mengadu domba. Karena lewat YouTube begini, sesuaikan saja apa isinya, sesuaikan dengan judul apa, eh, kalau begini, oh, itu sama dengan mengadu domba. Ya ini, ya segera, segera dihentikan itu. Ya saya juga meminta kepada Kominfo, agar hal-hal yang seperti ini... Ya, di lah hal-hal yang begini ini Ya, karena ini sangat-sangat Merusak Ini sangat tidak baik Ya, sangat tidak baik Yang begini-begini, yang, yang dibuat oleh Kayak Johannes ini ya Sekali lagi, Johannes Leon, jangan membuat Berita-berita hoax Ya, jangan judulnya Apa, isinya apa Sehingga Ya, janganlah cari uang dengan cara seperti ini. Dan saya himba juga kepada penonton di Youtube. Ya, kalian kalau nonton Youtube, jangan langsung baru lihat judul, baru lihat eh, tulisan di gambar. Tuk -tuk, nah, sudah langsung komen tanpa melihat isinya. Akhirnya ini bisa juga menimbulkan fitnah. Ya, ini juga bisa menimbulkan fitnah. Nah, ini saja kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI Harga Mati. Pancasila, ideologi negara kita.